oke okay kita lanjut lagi ke perjalanan guys lagi atas setengah jam lagi guys, kita semua nyampe di tembunan Sampai <laughs> I'm sorry, I'm sangat menantang guys. Hahaha, <laughs> <laughs> <coughs> Hai. Ngak. Tadi si apa? dulu di belakang. duduk Anu tadi, kayak Jauh lagi situ, atau Pak, lagi, ha <laughs> ha Lihat tadi ganti-ganti Honda -ganti terus nih, nah, nih. ha? emang kayak gini dia dulu dah kapan lagi sini? kapan masa iya? mandi ya mandi hehehe <laughs> aduh <laughs> <laughs> serius kan nih <laughs> jangan sempet jatuh iya apa nyanyi? datang dari Iya ini kotornya datang dari kampung. kan. ada itu cuman bagus di bawah nek hanya ada udah kayak tadi kamu gitu Saram. kan yang itu dingin dia pegang masuk kalau buat foto-foto bagus di bawah kalau buat mandi bagus di atas iya yeah. hah? Mandi? tuh aja Oke okay guys, kita udah sampai kan? <tuk> guys. Ha? Tosnya atas, Tosnya bawa. <tos> udah kasih, oh. ini tadi nih? diunda Honda tuh dak? bawa aja. sekarang lagi, oh lagi, lagi, sekarang lagi, lagi, sekarang lagi, lagi, lagi, Paingan. Oh pegang. Um, Jangan. Itu. Hai. Ini pasal Bungkusnya masih kawa. Sini kan di atas, ya? Bagus bawah nih, bawah. ganti nih pulang ganti Hah? tuh ganti baju tuh hmm? nanti udah sampaikan bawah dulu mau mandi Ken aja buriknya hai <tuh> lagi, lagi yang mau mandi ganti lah lepas di bawah ya enak <tuh> penggerek deh. Tadi lancar ngan guh, ngan mah enak tas <tuk> nyaman <tangan> mah. Ini meneta. <tuk> Tebang Yuk. Oh, jalan. Dekatnya, jalan. Jika kita mau pulang, guys. ada. Ah. Eh, bagus yang keluar nih, <laughs> deliknya. apa delik? ngabut <laughs> iya, aku petakan kalian. tuh merah-merah Ini aku yang ya. nomor ke tengahnya, tengah-tengah. ini lagi. kata kita juga ikut pak? pakai hp yang tidak bisa ngeblur. nulisnya lain hpnya yang baik yang yang tadi, serius nih. parah dong ini. Sudah terlalu terang dia kena cahaya. Nih, matahari. Cina ku motokannya. Nah, <laughs> motokannya. Pasti jadi bahan ya. Ha? Ini semua Bang itu ha. dorong lamanya Upa, gak tahu kalau kita tahu kita di sini dia kita hmm. tahu sama hmm. aku oke okay. bert vui itu